Ya Selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Ya, pola hidup meliputi ya pola makan, pola tidur, pola hati, pikir, rasa, tapi salah satunya olah nafas. Pola nafas sendiri saya rangkum, coba hitung, ya, ada sekarang bertambah bukan 12, tapi 14 modul. Salah satunya yang menurut saya ini kayak menu utama adalah Wim Hof II. Nah, Wim Hof 2 ini atau Wim Hof termasuk satu ya tarik lewat hidung, buangnya lewat mulut ya, buangnya cepat ya, beda dengan nanti metode serial MBSR yang tarik hidung lewat hidung, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jadi misalnya buangnya nggak bisa lama pak, ya malah Wim Hof memang nggak terlalu lama. Soal posisinya gimana ya, saya tunjukkan aja posisinya kalau Vibov sendiri olah nafas maka dia itu tidur ya dia posisinya tidur jadi buat teman-teman mau tidur ya boleh-boleh saja ya ya kembungin perutnya I, I got a chest I got my head Would you pay 50 cents for nah, ya lewat <laughs> dan Ekaña karena saya tarik dari YouTube ya jadi kalau Wimbo sendiri dia tunggu, uh, dia. Yeah. Something that is worth a dollar, this is actually happening in the stock market right now. Yeah. And with the three of uh, three parts, actually the whole body, not only the lungs are breathing. We are able to manipulate by belly breathing is deeper part of the uh, of the lungs. The chest is the upper part Dia of the lungs. That is deep breathing, and even within the head, kembongin perutnya, ya yeah, bisa, bisa boleh juga dengan kembongin paru Receive oxygen in the head, in the brain. It's logical because it's part of your body, and oxygen gets in there. We all found this out. So belly, chest, head. That's the way it goes like this. Very good. Pulih ya. Mari. Ya, ya cukup singkat tapi terlihat kalau Wim Hof dia tidur ya, bahkan dia pakai bantal ya. Kalau MBSR lebih banyak duduk bersila. Mata ditutup, tangan terbuka. Kalau involved mau duduk ya boleh kayak saya gini, ya mau tidur terlentang ya tanpa bantal boleh kalau mau pusing ya jangan pakai bantal ya lalu perutnya dikembungin dulu, se, gitu ya baru dadanya jadi kombinasi perut kembungin, dada tujuannya apa maksimal narik narik nafasnya, narik nafas perutnya kembungin, dada kembungin, gitu ya kalau saya duduk ya saya bisa perutnya dulu lalu tangan saya, saya angkat gitu boleh juga ya lalu buang. Misalnya, nggak pakai perutnya, dikembungin nggak apa-apa juga ya. Makanya paling bagus sebelum sarapan atau sebelum makan siang, sebelum makan malam, melindungi bov ya. Mau kembungin perut, kalau nggak nggak apa-apa juga ya. Jadi, misalnya nggak kembungin perut, langsung dada <tuh> itu boleh juga ya. Yang perutnya langsing ya, bisa ya. Kembungin perut, kalau kayak saya misalnya ya, saya pakai. Jadi pertama dikembungin perutnya dulu, gitu ya. Kalau itu dari samping, jadi perutnya ke kedepanin, udah pentok udah nggak bisa lemak lagi, ya terus kembungin dadanya. Hanya dada pun nggak masalah juga. Yang penting oksigen ini masuk banyak-banyak. Ya, ini dari segi teknik bernafasnya. Nah, yang saya mau sampaikan sekarang ini pagi ini cukup menarik, gitu ya. Karena kebetulan istri saya sendiri sedang sakit lutut dan saya ajak ya olah nafas. Kenapa? Ini pagi ini saya mau jelasin antara sakit lutut, inflamasi dan rheumatoid ya, bahkan untuk sklerosis. Ya. Ini saya tunjukin videonya gimana sambil saya bicara aja. Ini saya tunjukin videonya ya. Saya matikan dulu nanti videonya. Saya biar bicara sama eh, selama ini ya. Jadi Wim Hof itu di Belanda, ya. Dia kalau buka kelas itu kayak orang istilahnya kayak orang KKR gitu ya. Ini orang yang kesaksian dia uh, mengalami uh, sklerosis bahkan multiple sklerosis. Dan dia uh, inilah dia cerita, saya tunjukin aja supaya dalam tiga minggu. Nah ini kalau orang ikut latihannya Wim Hof itu yang datang pakai kursi roda gitu ya, uh, mereka lumpuh mereka nggak bisa jalan akan ini udah ada yang sudah sampai dua tahun nggak bisa jalan 6 bulan enggak bisa jalan lalu mereka diturunkan dari kursi rodanya digotong gitu ya lalu ditidurin di lantai karena memang mereka susah untuk duduk susah untuk bahkan nggak bisa berdiri ya, itu mereka tidurnya terlentang begitu lalu dikasih apa-apa lihat kursi-kursi rodanya begitu banyak ya yang pakai kursi roda dan menariknya mereka sembuh Ya, mereka sembuh, jadi mereka olah nafasnya yang ingin enggak pakai bantal. Ya, cukup banyak yang enggak pakai bantal, tapi kalau pusing, ya Anda boleh pakai bantal karena yang penting bagaimana merasa nyaman. Bahkan saat, saat mereka olah nafas itu bisa kayak kejang-kejang, bisa pusing. Kalau pusing itu pasti, ya kalau Bimov dua itu Anda kebiasaan akan karena saturasinya kita mainkan dari 100 turun sampai ke lima puluh tapi menariknya, ya, mereka mengalami kesembuhan. Ini, ini singkat cerita, yang kemarin dia pakai kursi roda, sekarang dia sudah bisa berjalan, bisa naik sepeda, bahkan bisa pajak tebing. Ya, bisa lompat-lompat, maka Wah, dia uh, senang sekali, seperti sebuah mujizat gitu ya. Ya, yang tadinya di kursi roda sudah tujuh bulan, yang orang ini yang lain sampai dua tahun, dan mereka uh, mengalami kesembuhan. Nah, sekarang saya akan jelaskan kok bisa sembuh ya gitu ya. Itu yang sklerosis saja sembuh apalagi yang cuma sakit lutut, peradangan. Nah, sekarang ada seorang dokter ya, apalagi yang cuma kakinya susah ditekuk gitu. Saya dulu bertahun-tahun ya, enggak bisa duduk bersila. Kalau duduk bersila udah gergingen kesebutan, aduh sakit semuanya nggak pernah. Jadi kalau ikut kelas saya ikut kelas olah nafas sampai delapan minggu ya kelas yang yang sebelumnya lagi ada yang tiga bulan ya yang lalu yang berikutnya lagi delapan sembilan minggu itu kelas yang berbeda dan bayar ya satu bulan seratus ribu. Saya nggak bisa bersih, yang lain duduk bersila saya nggak bisa saya slonjor sekarang mau dua tiga jam bersilah saya bisa, jangankan nggak bisa duduk bersila di kursi roda ya, nah lalu penjelasannya di Nah ini saya penjelasannya kan menarik dong ya harus ada alasan logisnya, maka penjelasannya saya ambil dari penjelasannya seorang dokter yang namanya dokter Carville Way ya, saya akan putarkan videonya. Kenapa sakit lutut peradangan apalagi cuma tidak bisa duduk bersila itu cuma itu kecil itu ya. Nah ini penjelasannya dari seorang dokter ya. Saya juga matikan audionya aja karena dia pakai ya dia lebih Nah ketika orang berolah nafas, terutama metode Wim Hof gitu ya di mana kita akan mainkan saturasi maka yang terjadi apa sih terjadi olah napas pernafasan alkalosis apa itu pernafasan alkalosis saya stop dulu sebentar videonya maka kita menjadi alkali makanya kalau teman-teman mau ke lab darah ya cek pH darah pasti pH-nya naik saya ajarkan tes pH urin berbeda tapi mengindikasi maka pH-nya naik nanti saya tunjukkan di video yang lain ya orang berolah nafas metode Wim Hof di rumah sakit dan dipasang alat, dimonitor, pH-nya naik. Maka waktu olah nafas tinggalkan 2 ini, kita membuang CO2 banyak-banyak, buang habis, baru tahan nafas, terjadi pernafasan alkalosis. Artinya suasananya alkali, pH-nya naik. Tapi waktu kita tahan nafas ya, berikutnya, ya maka terjadi hipoksia, di mana oksigen turun serendah sekali. Bahkan ada yang bisa sampai, atau saya bisa sampai kadang 60%. 70. Nanti penjelasan soal hipoksia terpisah ya. Nah, yang menarik adalah waktu kita mengalami hipoksia secara sengaja, maka diproduksi sel protein yang namanya interleukin 10 gitu ya. Apa sih interleukin 10 ini? Ini adalah protein seperti kalau kita hemoglobin itu kan juga sel protein ya. Nah, itu adalah antiinflamasi. Jadi Interleukin 10 itu akan menekan sel protein interleukin 6 yang adalah proinflamasi dan juga TNF yang proinflamasi. Jadi ketika kita berolah nafas, yang diproduksi IL 10 dalam tubuh kita <tuh> lalu menekan IL 6 dan IL TNF. Nah, itu yang membuat proses inflamasi itu berkurang. Yang menarik, ini sebenarnya juga dia sedang menjelaskan, atau saya tutupi dari depan sedikit ya videonya, jadi dokter Carl B. ini juga sebenarnya dia lagi menjelaskan mengenai orang yang sakit lutut. ya. Jadi memang videonya sebenarnya berhubungan ketika orang sakit lutut, apa yang terjadi di dalam tulangnya, dalam lututnya, ya. dan kenapa orang yang sakit lutut ya itu bisa sembuh, dengan olah nafas, ya tentu tidak semua sakit lutut yang kalau sakit lututnya karena pukul uh, lututnya dipalu ya <laughs> digebukin suaminya ya itu harus pengobatan yang lain gitu ya tapi kalau terjadinya karena inflamasi ini sakit lutut yang terjadi karena inflamasi ya dalam file ini maka penjelasannya adalah uh, penjelasan singkatnya itu tersebut ya Nah itu penjelasan logisnya kenapa orang sakit lutut bisa sembuh. Selain inflamasi, sebenarnya Wim Hof 2 ini juga menaikkan hemoglobin, ya. Atau mungkin saya tunjukkan sebentar ya, yang Wim Hof 2 saya share screen aja dulu langsung di. Kalau mau cari sendiri gimana sih Pak Jerot Saya mau belajar sendiri, gitu ya. Maka ketik YouTube Wim Hof Studi, ya. Maka banyak sekali penjelasan ilmiah bukan dari Wim Hof tapi dari dokter, dari rumah sakit, dari universitas yang penasaran dengan dengan Wim Hof. Lalu para researcher ini meneliti uh, programnya Wim Hof. Nah tadi saya bilang di rumah sakit ya orang yang sedang olah nafas Wim Hof lalu di, uh, cek ph-nya. Saya tunjukkan uh, videonya ya, Oke, sebentar ya saya ulangi lagi. Jadi, orang sedang berolah nafas Wim Hof, lalu dicek. Dan tadi saya bilang, waktu orang olah nafas, itu saturasinya naik, pH-nya naik. pH darah. ya. Kalau pH urin itu berbeda. Tapi dalam penjelasan saya soal pH urin dan pH darah yang berbeda, tapi itu mengindikasi. Tapi kalau mau tes pH darah, ya bisa pasti akan terbukti juga. Nah, ini contoh gimana orang berolah nafas metode Wim Hof, lalu di rumah sakit pasang alat ini ada keterangannya ya yang warna merah itu tekanan darah yang warna hijau adalah denyut jantung lalu yang warna ungu saturasi lalu ada lagi nanti yang pH darahnya nah, maka pada waktu ini berarti sudah uh, dia tarik lepas tarik lepas lalu tahan 60 kali gitu ya maka uh, dalam pantauan di rumah sakit ini masih berhubungan juga yang tadi juga sebenarnya mengenai laktat ya itu yang uh, IL 10 tadi, gitu ya maka itu jumlahnya naik yang menekan inflamasi dan ke dalam video ini maka pH-nya juga ini sampai mencapai 7,67 ya sebentar saya stop. Kalau nanti teman-teman ada waktu lebih bisa melihat sendiri ya pergerakan pH. Ini kalau dalam video ini maka di rumah sakit sampai 7,67. Ini pH e, darah ya. Nah, kalau saya tes pH urin di mana dulu bangun tidur begini pH saya itu 5,4, 5,5. Dan saya pengen bandingin dong kalau orang sehat gimana. Saya kan diabetes. Diabet medium kista kanker itu dianya kalau bangun tidur pH-nya sekitar 5, bahkan ada yang sekitar 4, yaitu parah sekali. Lalu saya tes diri saya 5,4, 5,5 istri saya 7,3-7,5 <laughs> anak-anak yang belum yang enggak pernah sakit 73 7,5 gitu lalu saya olah nafas ya kan begitu dapat dua bulan tiga bulan bergerak naik sekarang saya bangun tidur 7 jadi saya nggak minum yang namanya suplemen untuk menaikkan PH ya bahkan saya nggak minum air alkali nggak saya minum air biasa ya air di rumah ya yang ya kran air terus direbus udah itu aja saya nggak beli air alkali sama sekali karena saya pengen betul-betul kenaikan pH tubuh saya ini karena pola nafas Wim Hof. Jadi sampai sekarang pun di rumah saya tidak ada air alkali yang saya beli mahal. Ya. Nah, cuma bernafas saja murah, kayaknya naik. Jadi juga nggak minum sodium bicarbonat. Ya, ada teman-teman yang minum itu. Gitu. Saya pikir, ih, eh, kenapa harus minum bahan kimia? Gitu ya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Ya, nah. Eh, sekarang kita akan praktek metode remove dua, ya. Jadi, kalau yang enggak ada suaranya, coba dicek. Kita audionya sendiri, ya, karena yang lain bersuara. Oke, ya. Nah, sekarang kita praktek remove dua untuk pemula, ya. Untuk pemula ini, kita hanya tiga rit. ya. Bagi yang baru pertama kali gabung, gitu, ya. Ini hanya tiga rit. Nah, Wim Hof 2 ini saya ilustrasikan atau sering saya katakan ada bahayanya bagi yang belum pernah karena kalau Wim Hof satu kayak latihan berenang Wim Hof dua ini kayak latihan menyelam tapi nggak perlu takut ya yang penting kalau ini nggak kuat maka segera tarik nafas jadi kalau satu ya tangannya ya begini boleh atau biasa saja gitu ya kalau enggak bisa ngembangin perut gimana gitu kan susah kan kalau belum biasa latihan olah nafas perut ya kayak saya gitu aja ya dadanya aja naikin ya ya begitu -gitu. mulai buang dulu kenapa paru-paru kan kempesin dulu gitu ya supaya nafasnya bisa kuat 45 kali 30 pelan-pelan nah waktu pelan-pelan kalau mau pakai tangan begini boleh itu bantu ngembangin dada yang belum pernah olah nafas jangan kaget kalau nanti dadanya sakit orang nggak pernah push up lalu tiba-tiba push up sakit kita kan nggak pernah ngembangin dada sampai gitu ya jadi kalau setelah olah nafas sehari dua hari kok dadanya agak sakit Yaitu kayak orang nggak pernah push up lalu push up ya maka tarik nafasnya 15 kali lalu 30 kali lebih cepat ya sedikit lebih cepat 30 kali yang terakhir Keempat puluh kali tarik sekuatnya, lalu buang sekuat mungkin. Buang CO2, sekuat mungkin. Lalu tahan apa? Tahan ya, tahan tuh. Tahan, jangan, jangan nyedot ya. Empat detik, lalu 50 detik, lalu 60 detik. Nah, di sini ada bahayanya karena waktu kita tahan, saturasi kita turun. Saya biasanya kalau demo gini, saya pasang oximeter, tapi saya lagi di Singapura, saya enggak bawa oximeter ya. Jadi, naik tahan. Nah waktu ditahan tuh saturasi turun. Yang belum pernah latihan ini, misalnya belum pernah saturasi di bawah 90 pasti akan geliem. Apalagi sampai 80 geliem. Makin lama menahannya saturasi makin turun. Saya bisa sampai dua setengah menit ya itu beli yang bahkan waktu beli yang saya tahan gitu ya saturasi turun terus sampai 60 sampai 55 sampai tangan saya aja gemeter gitu ya satu sat saturasi 55 anda ke rumah sakit saturasi 92 dokter udah suster datang, alatnya bunyi tititititit lalu pasang tabung oksigen kalau anda punya oksimeter yang baru punya saya udah 6 tahun tujuh tahun ya itu saturasi 92 bunyi dan itu batas bawah aman gitu ya. Nah kalau gitu kita gimana Pak? Maksudnya sampai 60? sekali lagi orang nggak bisa berenang menyelam ya mati. Tapi kalau sengaja menyelam nggak masalah. Ya, yang penting anda begitu nggak kuat, ya waktu tahan nafas nggak kuat tarik nafas tahan 15 detik. Nah saat nahan itu kadang masih geliang atau pada saat itulah geliang gitu kenapa? Karena waktu kita tarik tahan itu paru-paru belum oksigen belum sampai ke otak kita tarik masih di masih di paru-paru, pindah ke jantung, dipompa sampai ke otak, ya butuh waktu jeda. Makanya tapi kita sudah narik, jadi sudah aman. Waktu kita geliang, kita sudah tarik sudah aman, tahan 15 detik lalu lepaskan. Lalu tarik lagi pelan-pelan. Nanti kalau yang lain 60 detik, teman-teman ada yang 40 detik aja udah geliang, tarik sambil nunggu aba-aba, olah nafasnya pelan-pelan ya. Itu pasti aman ya pasti aman. yang penting jangan memaksakan jumlah menahannya, ya bahkan kalau yang baru pertama kali ya udah buangnya nggak usah banyak-banyak. kalau saya bilang buang berapa sampai habis, anda kita ah, gitu aja harus tahan gitu ya. ya paling nanti nggak ngerasain apa-apa. <tik> tidak mencapai hipoksia. padahal tujuannya tadi gimana tuh supaya interleukin sepuluhnya produksi. bahkan nanti dalam dalam dalam workshop udah saya jelaskan bahwa kenapa hemoglobinnya bisa bertambah ada peserta olah nafas dalam tiga minggu, ya tiap minggu tuh nambah dari 9, lalu minggu depan 10, 11, 12, sampai tiga belas tengah. Jadi kalau orang hemoglobin di bawah 10 itu sakit, ya Anda harus naikkan hemoglobin. Nanti di lain kali aja saya jelaskan dengan penjelasan videonya dari dokter, ya penjelasan animetrik tapi yang ngomong seorang dokter bahwa hemoglobin 2, juga menaikkan hemoglobin yang angkatan lama sudah saya jelaskan saat workshop ya Oke sekarang kita langsung praktek selama 20 menit kita olah nafas Riem hof 2 ya penjelasan pagi ini adalah Riem hof 2 hubungannya dengan sklerosis dan inflamasi khususnya sakit lutut ya kalau video yang saya comot tadi tentunya juga yang lain ya kalau di WA group atau di Instagram saya pernah saya post yang dari Bandung yang tangannya nggak bisa ngepal gini, ya udah disuntik, udah ke dokter nggak sembuh sembuh, olah nafas, ya senang banget tangannya bisa genggam, <glat> lutut <laughs> aja sembuh, apalagi cuma jari-jari gitu ya. Jadi oke, okay, mari kita mulai ya. Enggak, saya minum air dulu karena ngomong ini keluar O2 ya, sama juga olah nafas akan keluar keluar maaf keluar uap air Kita mulai 3 rit, nanti teman-teman bisa belajar 4 rit, 5 rit sampai 12 rit bertahap saja ya, sesuai dengan kemampuannya. 3 rit aja tiap pagi. Tiap pagi Bop 2. Tiap pagi Bop 2. bahkan menyarankan sebenarnya 2 ini sehari sekali cukup. Kecuali yang minum peserta kanker diabetes boleh menambah dengan modul-modul lain ya. Sabar aja teman-teman yang masih baru Kita akan belajar sampai 12 macam teknik olah nafas ya. Olah nafas Metode Wim Hof Yang kedua Dengan teknik Ada bagian tahan nafas Dimulai bagian yang pertama Dengan nafas dalam-dalam Atau deep breath 15 kali Kita mulai Tarik nafas dalam-dalam ku -dalam. wow. Lepaskan, tarik nafas pelan-pelan dalam, penuh, lepaskan, tarik nafas dalam-dalam, terus lepaskan, tarik nafas sampai paru-paru penuh, lepaskan. Tarik lewat hidung, boleh dada, boleh perut, terus lepaskan. Tarik nafas kehidupan, lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak, paru-paru penuh, lepaskan. Tarik nafas kehidupan, lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan saya disembuhkan tarik nafas gratis regenerasi sel terjadi tarik nafas 15 selesai untuk deep breath langsung sambung ya kalau saya pas jeda begini boleh nafas biasa sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali langsung kita mulai tarik nafas Lepaskan, tarik oksigen, menyembuhkan, tarik oksigen, uang CO2, tarik oksigen, uang CO2, tarik oksigen, saturasi, tentok, tarik oksigen, tubuh alkali, tarik oksigen, paru-paru sehat. Tarik oksigen, jantung pun kuat, tarik oksigen, energi dibakar, tarik oksigen, paru-paru penuh, tarik oksigen, saya sehat, oksigen dari Tuhan, membawa kesembuhan, oksigen dari Tuhan, regenerasi sel terjadi, oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan. sembuhan terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik oksigen. Saya kuat. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen tarik oksigen paru-paru kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas 40 kali tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Terus tarik nafas. Sekarang terus sampai tok habis. Tahan sebentar. Hembuskan sampai habis. Kayak orang tiup balon sampai habis. Tahan 40 detik mulut tersenyum, tahu dilemaskan, badan ditegakkan, rileks saja. Selama 40 detik. boleh berdoa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya saya akan sembuh. Paru-paru sembuh, ginjal sembuh, pankreas sembuh, jantung, kelenjar, otak, saraf. Semuanya dipenuhi oksigen, sembuhan terjadi, regenerasi sel terjadi. Siap-siap, tarik nafas. Tahan 15 detik. Mulut tetap senyum, pahu lemas, pulang belakang, posisi uh, tegak. lepaskan ya kita selesai namanya satu rit kita segera masuk red yang kedua terlepas jeda begini ya nafas biasa saja segera masuk tidak pakai istirahat satu menit karena ya istirahatnya itu dipakai semuanya nafas dalam-dalam itu istirahat ya tarik nafas pelan-pelan sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah bentok. 99 yang 2 digit, yang bisa 100 yang alatnya tiga digit. Kita mulai olah nafas. Yang kedua, nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik. Strong breath. Nafas kuat, tapi kita mulai dengan nafas dalam-dalam, atau deep breath, nafas dalam tarik nafas lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik lewat hidung boleh buang lewat mulut tarik nafas lewat hidung buang lagi Bareng, nafas kuat-kuat. Lepaskan. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi nafas kehidupan, hembuskan lagi tarik oksigen kuat-kuat, buang CO2, tarik obat. Saya sehat, sekali lagi tarik, lepaskan langsung sambung. Kita sebentar. 30 nafas kuat, strong break yang 30 kali. Tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan menyembuhkan. Nafas kehidupan menyehatkan. Nafas kehidupan saya boleh. Nafas kehidupan saya sehat. Nafas kehidupan sembuhkanku. Nafas kehidupan pulihkanku. Nafas kehidupan Regenerasi saya, Nafas kehidupan. Tubuh saya alkali. Nafas kehidupan. Alkali itu pasti. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Terima kasih untuk nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Nafas kehidupan, itu dari Tuhan. Nafas kehidupan, itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan, itu memulihkan. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Nafas kehidupan itu memulihkan. Nafas kehidupan saya sehat. Nafas kehidupan saya dipulihkan. Nafas kehidupan, satu lagi, tarik kuat, kuat, tarik, tarik, tarik, tahan sebentar, hembuskan buskan sampai habis tahan puluh detik. Mulut senyum. Bahu lemas. Tulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan. Oksigen luar biasa di luar perkiraan kami, sebegitu cepat menaikkan alkali, saturasi, tubuh kami alkali, tubuh kami penuh oksigen, dan kami sehat. 10 detik lagi, Tarik nafas, tarik nafas, tarik, tarik, tahan, 15 detik. Lepaskan, ya kita selesai, read 2. Ya, kita satu kali lagi, cukup tiga rate. Hari ini nanti bisa diulang-ulang, ya. Satu kali eh, latihan ya, mulai dengan tiga rate dulu, nanti 4 rate, nanti lima rate, nanti empat rate, seberapa waktu yang ada, dan seberapa eh, hari itu kuat ya. Kita mulai yang ketiga. Metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas, dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit. Yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Pas tidak kuat itu mau 30 detik, mau empat detik, ada rasa tidak kuat. Tarik nafas terus, tahan 15 belas detik, lima ya. belas detiknya. Dia sendiri aja, kira-kira 15 belas sampai dua Ya, tak bisa ber menghitung dalam hati. Kita mulai yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. lepaskan Tarik napas dalam-dalam lepaskan Tarik napas dalam-dalam lepaskan Tarik Napas dalam dalam lepaskan Tarik oksigen membawa kesembuhan Tarik oksigen saya jadi sehat Tarik oksigen Tubuh saya alkali Tarik oksigen Saturasiku penuh Tarik oksigen Sel-sel penuh oksigen Tarik oksigen Rata ke seluruh tubuh Tarik oksigen Obat gratis dari Tuhan Tarik oksigen saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Sekali lagi. Nafas kehidupan. Menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih cepat sedikit dengan kuat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Saya sehat Tarik nafas Saya kuat Tarik nafas Saya sehat Nafas kehidupan Sembuhkanku Nafas kehidupan Bolehkan ku Nafas kehidupan Regenerasi sel Nafas kehidupan Tubuh alkali Nafas kehidupan Saturasi naik Nafas kehidupan Saya sehat Nafas kehidupan Saya kuat Tarik oksigen Buang CO2 Tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen buang CO2 nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan menyembuhkan tarik nafas latih paru-paru tarik nafas Melatih jantung, tarik nafas. Kita sehat, tarik nafas. Kita kuat, tarik nafas. Kita sehat, nafas kehidupan. Pulihkanku, nafas kehidupan. Sembuhkanku, nafas kehidupan. Sembuhkanku, nafas kehidupan. Saya kuat. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat, tarik terus Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis, sampai habis, sampai habis. Kita tahan satu menit. Mulut tersenyum, jangan lupa. Tahu lemaskan saja. Badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit, Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi 100 menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat, kadang berjabat lebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, Menjadi kuat, persiapan kita tarik nafas, tahan 15 detik. Lepaskan, ya, kita uh, selesai latihan. Teman-teman, kalau menga nafas karena tadi mungkin saturasi sempat turun, ya, Puh. saat mengakhiri, maka bisa diakhiri dengan olah nafas relaksasi. Ya, ini istri saya juga, ya, dia laki latihan, dia duduk, ya, dia begitu selesai, gak langsung selesai, ya, tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi. Nah. kemarin istri saya, ya, pakai kursi roda ya karena pas sakit lutut. Tapi saya percaya e, sembuh. <ride> Tadi yang awal ada pakinnya enggak telat ya. Nanti bisa lihat rekamannya gimana orang-orang datang praktek olah nafas tim Hof dan kali ini sengaja saya praktekkan juga saya tidur terlentang karena itu yang terbaik ya. Kalau metode di Hof terbaik tidur terlentang. Nanti metode John Kabatzin <tut> duduk bersila, tangan terbuka, tutup mata tutup mulut tersenyum mulut ditutup tapi deep memang ini aliran yang sangat berbeda ya tapi boleh duduk nggak apa-apa ya yang duduk liang gitu coba tidur liangnya berkurang ya jangan berdiri anda akan roboh jadi kalau misalnya tadi tahan nafas apalagi kalau bukan 60 detik ya nanti 70 80 terus tarik liang gitu maka namanya yuk kita ngefly sama Pak Jarod kita fly, lama-lama saya menikmati ngefly ya, pakai dipukul. Kalau bimbo bilang you will be knocked out. <laughs> you will be knocked out gitu ya, kan dipukul. Jadi gitu loh, Karena kita saturasinya turun. Kita bermain-main saturasi. Ya, bayangin kalau orang sakit COVID, begitu bunyi dit -di -di -di, datang saturasi 92, pasang oksimet pasang tabung oksigen. Waduh, jangan sampai di bawah 92 kita bermain-main sampai 60. Yang baru pertama kali gabung, lihat YouTube saya, ada nanti tafas di YouTube di mana saya satu rasa sampai 60 sampai sampai tangan saya gemetar. Itu gemetar waktu dulu saya masih pasti awal-awal latihan. Sekarang bisa 60 tahan aja terus, kleeng gitu lalu berhenti. Kenapa? Ajaib. Sel-sel tubuh kita. Ya, nanti kalau saya mau ada juga bisa cari, nanti saya tunjukkan deh ya. Besok saya tunjukkan. Karena saya jam 7.30 Singapura, 15 menit lagi. Saya janjian sama anak saya untuk sepedaan di Singapura ya. Nah, jadi saya nggak menjawab pertanyaan hari ini ya. Saya butuh waktu persiapan 15 menit untuk pergi bersama dengan anak. Besok saya tunjukkan kenapa bimbel dua satu menaikkan hemoglobin ya. Kedua waktu kita tahan nafas. Kenapa dulu saya pertamanya takut waktu itu kling, gitu ya. Saya ada video tapi ngepostnya di channel yang lain sama di Instagram itu sampai tiga setengah menit. Kenapa? Saya penasaran. Kalau saya tahu apa yang terjadi, tapi saya, ada pemula, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba, sebelum kemampuan kembali ke 100 dengan cepat. Jadi sebenarnya harusnya metode BIMBOV 1 dulu. Ya, Maka yang WA Club baru, ini Anda langsung melompat BIMBOV 2, kalau Anda ikut. Ya, anda harus latihan BIMBOV 1 dulu, 200 kali, dengan indikasi, ke-45, saturasi Anda 100. Ya, maka Anda siap, bimbov dua Kalau belum 100 gimana? Nahan nafasnya sekuat mungkin. Tapi kalau saya, 10 kali tarik, sudah 100. Padahal saya pernah bronkitis, 78 tahun. Dan membuat saya puluhan tahun, belasan tahun. Paling tidak sejak 7 tahun lalu, saya punya alat oximeter. Kalau pergi ke dokter, nganter mertua, saturasi di tes, 95-94. Dokternya bilang, Bapak kan dokter paru-paru deh. Saya bilang, udah lama kok sakitnya. Ya tapi cacatnya sampai sekarang. Saturasinya 95, 95, 94 gitu. Sekarang saya 99, dokternya bingung. <gak> Bapak udah ke dokter paru-paru? Enggak, -paru? ke dokter Wim <gak> Dalam waktu hanya tiga bulan, ya itu saya bisa 100. 100 dulu sebulan itu bisa 200 kali itu baru bisa sebulan kemudian setelah tarik nafas 200 kali baru bisa 100 saturasi sekarang 10-15 kali dari 97-98 naik 100 karena dulu 95 sekarang saya kondisi normal gitu di tes 97-98 tarik nafas sebentar 15 kali 99 100 maka saya pernah coba setelah tarik itu saya tahan sekuat mungkin, saya tahan sekuat mungkin. Turun-turun-turun-turun-turun sampai 50 turun sampai 50 saya tahan lagi sekuat mungkin. Naik sendiri loh, naik dari 50, 60, 70 kita nggak bernafas, oksigennya naik naik, dari mana? Besok ya penjelasannya ya, biar besok ikut lagi ya, simak episode selanjutnya, kalau yang kita Besok saya jelaskan bahwa saturasi bisa naik saat kita tahan nafas ya nah, sampai jumpa besok pagi karena mohon maaf saya nggak jawab pertanyaan pagi ini saya janjian sama anak mau sepedaan jam 7.30 waktu Singapura bisa lagi ada di Singapura libur keluarga ya nengokin anak sudah lama sejak COVID belum nengokin terima kasih selamat pagi